Selamat sore, perkenalkan nama saya David Pratama, NRP 160419103 dari Universitas Surabaya, jurusan uh, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Tahun Ajaran 2015-2020. Ya, di sini saya akan mengeksplorasi lebih lanjut apa ap ap yang dimaksud dengan XAMPP. Ya, yang pertama, cara menginstall xampp cara menginstall xampp itu sangat mudah guys, kalian cukup saja masuk di browser anda ya ini saya sudah ketik keywordnya download xampp nah setelah itu masuk ini download xampp ya, terdapat OS yang mendukung atau mensupport xampp yang pertama ada yang dari windows ada yang dari linux atau yang, yang untuk OS X atau Apple lah istilahnya ya nah itu sesuai dengan OS kalian masing-masing nah bagi yang Windows, seperti saya pengguna Windows, ada tiga kategori yang bisa kalian install versinya 7, 2, 28, ada yang 7,2,28 ada yang 7,3,15 ada yang 7,4,3 terserah sih mau kalian download mana tapi tadi saya sudah mendorongnya itu yang ini 7,2,3 28 dan hasilnya seperti ini nah seperti ini guys hasilnya nanti kalau sudah selesai oke okay. dan setelah itu yang kedua dimana letak xampp yang terinstall ya saya meletakkan xampp yang terinstall tadi itu di directory C nah ini dia foldernya xampp Nah, bagi kalian terserah sih, mau taruh directory filenya xampp itu mana bisa di directory ini kayak directory A, directory D, directory F, terserah kalian sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing, tapi saya sarankan ya lebih baik di C karena nanti, karena saya kan mau tau, jadi aku saranin masuk di C saja sih, ya, ini foldernya xampp. Nah setelah itu yang ketiga Gimana cara menyalakan server Cara menyalakan server mudah banget guys Cukup mudah masih saja di ini tadi XAMPP Nah untuk menyalakan server Kita cuma butuh Dua aja sih menurut saya Yang pertama apa sih sama MySQL Nah kalau Sudah eh sebentar Ini masih Jalan ya Nah, kalau sudah hijau seperti ini kedua-duanya berarti kita bisa menyalakan server tersebut di website kita. Seperti ini contohnya. localhost/dashboard Nah, ini tampilan pertama kita untuk menyalakan server pertama kali di XAMPP. Kalian bisa baca sendiri ya, guys. Nah seperti ini nanti sampai bawah ini install application of OnXIMP using Bitnami atau yang ini nih ya oke okay. Terus yang keempat Bagaimana cara meng mengakses database panel php myadmin melalui browser Mudah phpmyadmin myadmin kalau diakses melalui browser mudah banget Cukup nyalakan dua titah dia guys jangan dimatikan Ya apa sih sama mysql oke okay. Nah, setelah itu kita langsung akses saja nama URL-nya localhost slash phpmyadmin. Kita tunggu sejenak dulu phpmyadmin-nya. Nah, nanti tampilannya kalau sudah berhasil nih guys. Seperti ini tentunya. Nah, ada banyak banget yang bisa kalian gunakan dan kalian kembangkan sendiri. Ya, ada data, database, SQL, status, user account, ekspor, dan lain-lain. Nah, kalian bisa mengembangkannya sendiri. Nah, aku saranin nih bagi kalian yang uh, apa udah masuk kerja dan masuk di perusahaan yang perusahaannya gede-gede banget, semuanya kayak jadi developer, IT, konsultan, terus masuk di teknik jaringan komputer atau lain-lain kayak pokoknya yang di perusahaan besar aku saranin kalian cloud atau kalian save pekerjaan anda itu di sini khususnya di PHP My Admin karena kalian bisa langsung mengkoneksikan pekerjaan anda atau meng-cloudkan folder kalian itu disini, di sini, di admin ini guys oke, okay. gampang banget yang kelima terakhir, bagaimana cara mengakses website panel melalui browser We mengakses website panel melalui browser cukup mudah kita masuk saja di file explorer itu tadi nah, kita masuk di ini. nah, ada satu folder yang bisa kita akses untuk masuk di internet, yaitu ini namanya htdocs ini ya htdocs ini itu dia fungsinya untuk mengakses internet secara localhost seperti php script terus uh, mysql dan lain-lain itu di htdocs ini guys nah kalian mau, ka kalian kalau mau bisa diakses websitenya itu cukup mudah cukup bikin folder baru ini new folder Oke, itu saja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Contohnya namanya Sinta, tapi uh, saya di sini udah bikin nama sih guys, namanya David Pratama ini ya guys ya. Jadi ini aku hapus saja Sintanya. Oke, aku udah. Nah. Ini ya David Pratama ini isinya ada buka Facebook dan HTML. Ya, kita langsung terapkan saja di browsernya kita. Uh, oke, okay, new localhost slash David Pratama nah tampilannya seperti ini guys jadi kalau kita udah berhasil membuat foldernya nya itu tadi file nya itu tadi, itu otomatis websitenya akan masuk seperti ini guys index of slash David Pratama dan langsung saja kita buka ini html ya, nya, buka facebook nah dan tampilannya kalau udah berhasil nih seperti ini selamat datang apa yang bisa saya bantu lah seperti ini guys dan oh ya sedikit tambahan juga uh, untuk kalian bikin folder untuk bisa diakses lewat internet secara lokal host itu aku saranin pakai tulisan kecil-kecil saja ya guys ya nah, seperti ini localhost host les david ratama semuanya kecil-kecil karena nggak apa yang nggak nggak nggak lah kalau Enggak ya enggak nggak prefer sih kalau kalian bikin d-nya itu besar terus nanti p-nya itu besar itu kan enggak ada tau mas meskipun kalian browsing browsing di internet cuma seumpamanya kayak google facebook instagram twitter itu kan pasti domain url-nya tuh url servernya pasti kecil kecil tau nggak mungkin semuanya www.t.t facebook f-nya itu besar f besar facebook.com itu enggak Prefer banget, jadi aku saranin semuanya kecil-kecil ya guys Oke, okay, sekian dari sini uh, Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila banyak kesalahan ketika saya membuat video Langsung saja komentar di bawah ini Ya yeah, guys Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Karena subscribe itu gratis uh, Sekian yang dapat saya informasikan Selamat sore, dan Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye.